Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Di sini kita ulas kembali bagaimana perencanaan agregat atau agregat planning, bagaimana tujuannya memberikan pemahaman konsep agregasi serta mampu menyusun rencana agregat dan mampu menyusun jadwal produksi induk dalam informasi perusahaan. Baik, di sini. Ada satu contoh kasus. Nah, contoh kasusnya, kita selesaikan terlebih dahulu di sini, diketahui demand atau permintaan selama 8 kuartal ke depan atau hasil ramalan. Lalu, bagaimana ongkos tingkat produksi? Lalu, di sini ongkos tingkat produksinya, penurunan tingkat produksi. Lalu, di sini ada ongkos inventory, ongkos subkontrak, dan ongkos lembur. Lalu, bagaimana di sini kita selesaikan data peramalan? Strategi tingkat produksi, bagaimana penambahan atau pengurangan tenaga kerja, strategi subkontrak, strategi kombinasi atau campuran. Oke, okay, di sini ada uh, sebuah contoh kasus yang mungkin bisa kita selesaikan. Ya, selesaikan di sini. Lihat bagaimana data peramalan. Oke, okay, baik. Di sini kita sambil mengetahui bagaimana data peramalan ini pertama ada di sini 220 ada 220 170 400 600 380 200 130 dan 300 lalu di sini bagaimana kumulatif yang pertama dia berpindah ke sini oke okay, baik Nah, lalu yang eh, kedua kita misalnya dari sini, ini 390, berarti kita tambahkan. Nah, tambahkannya gimana? 220 ditambah 170, berarti di sini 390, 390 ditambah 400, ya. Lalu di sini hasilnya 790 berikutnya 790 ditambah 600 dan seterusnya. Ini untuk mengetahui bagaimana data peramalan untuk mengetahui bagaimana uh, kumulatifnya ya. Kumulatifnya semua yang ada di sini. Lalu di sini kita lanjutkan lagi. Oke. Okay. Ini strategi tingkat produksinya. Strategi tingkat produksi yang harus kita ketahui mengingat yang tadi adalah data peramalannya yang ini. Lalu yang kedua di sini bagaimana production levelnya? Bagaimana kita menghitung production levelnya? Production level yang ini, production level yang eh, seperti ini, ya sorry, production level yang ini, ya ini production levelnya. Dari mana dapat 300? Kenapa semua 300? Karena D semua ini ditambahkan. Lalu di sini dibagi kuartalnya ada 8, dibagi 8. Maka hasilnya dari semua ini 220 tambah 170 sampai di sini berapa hasil di sininya ya? Lalu dibagi 8 hasilnya kita dapatkan 300. Oke, lanjutkan lagi di sini. Bagaimana menghitung inventorinya? Inventori ini ada permintaan. Ya, permintaannya 220. Ya, permintaan di sini ada 220. Production level-nya ada 300. Ya, 300 ini berapa inventorinya? Nah, inventori yang pertama kita hitung adalah 300 yang ini dikurangi yang ini permintaannya ada 220 ya maka kita dapatkan adalah di sini 80 sebagai apa namanya? inventorinya, inventorinya. Oke, lalu di sini Adjusted inventory dari mana? Nah, inventory awal ini adalah 270, maka Didapatkan 270 ditambah 80, maka hasilnya adalah 350 Nah, setelah dapat 350 ini, lalu berapa Ongkos inventory -nya? Ongkos inventory di sini Nah Ongkos inventory di sini, berapa bisa kita dapatkan? Ya, ini ada ongkos inventory. Maka, di sini kita dapatkan di sini ongkos inventory -nya, berarti, nah, berarti di sini tinggal ya, kita dapatkan bahwa ongkos inventory di sini. 350 dikalikan yang ada di sini adalah 50 maka kita dapatkan hasil di sini 350 dikali 50 hasilnya 17.500 ini sebagai ongkos inventory lalu yang kedua ini ada demand atau permintaannya 100 70. nah 170 ini, dan level produksinya, production levelnya ada 300. Maka di sini adalah 300 diambil 170, maka di sini dapatnya 210. Lalu di sini ada 300, ada 480, 480 itu dari mana? 200 predi ya. Jadi di sini nah 270 ini ya. Di sini kita dapatkan 270 untuk memenuhi yang ini ditambah 210 rata berarti berapa? Tentunya di sini kita dapatkan 480. Betul ya? 480. Nah, ini 480. Jadi dari mana 480 270 ditambah 210. Jadi 480. Nah, lalu di sini ada 24.000 dari mana 24.000 24.000 itu 480 dikali 50 rupiah yang tadi 50 ya jadi 24.000 nah selanjutnya ada demennya ini 400 lalu ada produksinya di sini berapa ada tiga ratus. Nah ini bagaimana permintaan di sini? Maka di sini kita dapatkan adalah dua ratus tujuh puluh. Ya, ini sebagai permintaan dari sininya. 270 ditambah inventorinya 110 maka di sini 270 ya ditambah 110 maka hasilnya 380 ya 380 di sini kan dapat dan 380 ya 380 Oh. Terus yang ini bagaimana? Nah, yang ini yang ini berikutnya. Oke. Okay. Kenapa yang ini dari sini 300 sebagai levelnya di sini ada minusnya berapa? Nah, minusnya di sini lalu 270 Ya. Oke, okay, baik di sini bagaimana memenuhi yang uh, seperti ini, yang 400 sebagai demand permintaan. Lalu di sini production levelnya empat ratus. Nah, bagaimana cara e, menghitungnya di sini? Maka yang ini ya 210 ditambah level inventory yang seperti ini dikurangin ini. Jadi Ada yang namanya di sini, ini yang inventory ditambah 300, dikurangin Eh, sorry, bukan situ ya. Harusnya ini 210 ini inventory awal ini. Lalu kita tambahkan levelnya sama ya, sorry, angkanya sama ya ini ditambah lalu dikurang dengan perpindahan maka hasil yang kita dapat adalah 210 betul ya kalau kita hitung misalkan berarti ini 410 510 diambil 400 jadi hasilnya adalah 110 Ya, 110. Jadi kalau yang seperti ini di mana yang ini maka 270, 270 ini ditambah 110, maka hasilnya adalah 380. Nah, setelah ini 380 tinggal dikali di sini 50 ya, berarti hasilnya Rp19.000 Nah, berikutnya juga sama. Apa yang e, harus kita lakukan adalah untuk mendapatkan nilai yang ini, maka kita bisa dapatkan di sini bagaimana permintaan ini dikalikan ditambah dengan yang ini berarti 410. 410 dikurangin, nah dikurangin di sini 600, maka hasilnya adalah pin 190. Lalu di sini 80 nya dari mana? 80 yang kita dapatkan adalah 290, 270, ya. Ditambahkan ke sini, maka hasilnya karena ini min. Maka hasilnya adalah 80. Nah, 80 ini mendapatkan di sini 4000. 4000 dari mana? Tadi dikalikan 50 ya. Oke, lalu kita lanjutkan lagi di sini. Bagaimana di sini kita bisa tambahkan? Karena ini min 190 ditambahkan ke sini dikuranginya sini, maka hasilnya ini ditambah ke sininya dikurang maka hasilnya kita dapatkan adalah 100, 200 min 270 min 270 ini jika 270 yang ini ditambah ke sini, maka ini adalah 0 habis berarti nah oke, kita lihat lagi bagaimana di sini jika 270 yang seperti ini ditambahkan ke sini berarti kan 30 Isinya 30 kan 30 lalu di sini dikurangin 200 maka hasilnya adalah min 170 Min 170 kita selesaikan lagi berarti inventory awalnya sini kan antara 270 di min 170 hasilnya adalah 100. 100 ini tinggal kita dikalikan ke tadi 50 hasilnya adalah 5000 nah, berikutnya sama nah ini dari caranya kembali tadi ya ini production levelnya dikurangi permintaan betul ya maka hasilnya 80 80 ini kita tambahkan ke sini maka hasilnya ke sini adalah 350. Nah, 350 ini adjustment inventory dikalikan 50. 50 itu dari mana? Dari tadi soal. Maka di sini adalah 17.500. Oke, sama yang berikutnya juga. Maka di sini jika ini dikurangin ke sini hasilnya adalah 200 10 Terus ya. Oke, jadi dari sini 210 maka kita bisa dapatkan di sini. Oke, diulangin ya. Jika misalkan di sini 170, ini permintaan ini diambil ke sini hasilnya 210 salah ya, bukan 210. Jadi tadi. Nah, ini bagaimana caranya? Berarti dari sini ditambah ke sini hasilnya 380. Nah, 380 misalkan 380 diambil 170. Ya, berarti kan ini 0. Ini 1, ini 2. Nah, ini kan, jangan salah nanti. Ya. Dari atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah. Lalu di sini kita kembali lagi bahwa ini 480 berarti dari sini tambahnya ke sini maka hasilnya ini. Yang ini dikalikan 50. 50 itu dari soal. Nah, begitu juga seterusnya. Maka di sini ini tambahkan ke sini berapa? 510 dikurang ini permintaan. Maka hasilnya segini. Dari sini berarti ini ditambah ke sini. Ditambah hasilnya 380. 380 dikali 50 maka hasilnya ini. Oke lanjutkan lagi di sini Jika misalkan dari sini Nah ini ya Dari sini 110 ditambah ini 410 410 Diambil 600 Tadi minus 190 Ini dari mana Ini ke sini Ditambahkan hasilnya ini Dikalikan 50 ke sini Hasilnya ini Oke, okay, dan seterusnya. Setelah selesai ini berarti ongkos inventori keseluruhan dalam periode ini adalah 96.500. Nah. Oke, okay, kita lanjutkan lagi ke sini, maka nah ini ada yang namanya penambahan atau pengurangan ya, lalu di sini yang kita harus selesaikan adalah kuartal satu dan seterusnya sampai kuartal delapan. Karena ini masih he, sebagai start awalnya, ya start awal di sini ini masih kosong kosong. Tetapi jika udah kesini maka di sini, ya caranya seperti apa ini nah di sini hasil ini kita selaraskan jika di atas lebih besar di bawah lebih kecil berarti di sini masuk ke lay off ya lay off nah, berapa sih lay off ini dari mana kita dapatkan disini sini maka ini kita bisa dapatkan adalah caranya seperti apa nah, nah yang ini nah sering ya jadi bagaimana yang ini dikurangin yang ini ya kuartal 1 dikurangin kuartal 2 maka dikalikan di 150, 150 itu ongkos penurunan tingkat produksi nah, maka hasilnya 7.500 7.500 dari mana? yang kuartal 1 dikurangi kuartal 2 dikali 150 ya lalu disini juga sama jika di sininya lebih besar nah maka akan masuknya ke hiring ya jadi disini 400 dikurangi 600 min 200 dikali 150 ya hasilnya ini. Nah lalu di sini 600 diambil, ya di sini tadi kan 170 diambil 400 ini, lalu di sini 400 diambil 600 ini, ya kan? Nah di sini juga sama jika yang atas lebih uh, besar, ini kan di atas. Uh, 170 ambil 400 ya kan sini ya 140 ambil 700 dikali 100. Nah ini berbedanya berbeda gimana? Ini kalau tadi misalkan di sini uh, ongkos kenaikan tingkat produksi, ongkos penurunan tingkat produksi. Jadi kalau misalkan tingkat produksinya naik dari sini tinggal produksinya kan naik ya, naik. Jika kalau tinggal produksinya turun. Nah, ini kan dari sini naik. Ini sini turun. Ya. Ini dari sini ke sini turun. Dari sini ke sini naik ya. Ya. Naik. Ini nah dari sini bisa dilihat di sini. goreng